Kabar-kabar bahagia dari idola kita di kabar pertama langsung mendapat jidukan Dating jidukan, vitamin yang sangat Masya Allah banget di persahabat ya BBL lagi main bareng dengan Kak Darian Aduh Masya Allah kangen Abang El katanya itu luar biasa Sepertinya Kak Darian berat banget ya Gendong Abang Fatih yang semakin embul, yang semakin menggemaskan Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu untuk keluarga Leslar Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Kemudian selanjutnya persahabat kita lihat juga Ini ada vitamin juga untuk warga Konoha Kali ini Bunda Lesti lagi endorse persahabat yang endorse Mukena Tentu ini cantik banget Bunda Lesti memakai Mukena Yang sangat Masya Allah luar biasa Kita pun bangga pastinya kagum banget dengan sosok Lesti Berkah barokah untuk Bunda El mudah-mudahan apapun segala urusan selalu dimudahkan Dan kita lihat persahabat, begitu banyak tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan Di antaranya dari zainab dan Zahra da 963 mengatakan Nanti muncul di tanah abang, kenal Lesti di Taiwan juga sudah ada kenal Lesti bagus, padahal yang dipakai waktu umroh Tapi sudah terkenal kenal Lesti, nama yang berkah Wah, Masya Allah ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Lina Naufal 16. Masya Allah tabarakallah alhamdulillah endorse makin banyak rezeki lancar berkah barokah keluarga sakinah bawah dakwah Insyaallah ya Bunda amin. Mudah-mudahan persahabatnya doa baik dari kalian semuanya dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amin. Dan untuk selanjutnya persahabat, kita lihat. Tentunya ada judukan vitamin juga semalam yang kita dapatkan di unggahannya Kak Mary. BBL ini emang bikin candu banget, apalagi suaranya. Aduh, Masya Allah, bikin candu. BBL tentunya selalu membuat kita bahagia. Selalu menggemaskan teriakannya. Aduh, Masya Allah, membuat kita semakin bahagia saja melihatnya. Mudah-mudahan BBL juga selalu jadi kebanggaan kedua orang tua. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar. Gak bisa ini gak bisa Gemes banget abang tuh Mana suaranya canduk lagi Tuh Masya Allah Semuanya gemes banget persahabat Dicium langsung melihat tuh abang L ya Dan kita lihat juga Tentu begitu banyak tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan Diantar dari akun, Far Visawadri mengatakan suaranya merdu gemes Katanya, Masya Allah pinternya Abang Fatih selakin hari semakin buat kita bangga Kemudian juga selanjutnya para sahabat, Untuk mengenai vlog Lesnar Entertainment Alhamdulillah sudah tembus di angka 1,1 juta kali ditonton Dalam dua hari dan masih nangkring di tiga trending Masya Allah makin bangga sekali mudah-mudahan semakin kompak untuk warga Konoha, support dan dukung terus buat karya-karya Lesti dan Rizky Bilar. Yuk, sama-sama kita support yang terbaik. Dan di sini juga kita lihat persababnya ada informasi. Kalau bisa untuk semua warga Konoha nontonnya lewat link yang dibagikan oleh Papa Bilar, itu salah satu faktor juga buat bisa mempertahankan di jajaran trending. Klik aja link di story Papa Bilar. Para ya, Yo, semangat. Mudah-mudahan tentunya bisa nangkring terus di jajaran trending, dan bismillah, vlog vlog selanjutnya juga bisa trending. Amin, iya Robbal 'alamin. Semangat terus untuk keluarga Konoha, support, dan dukung terus buat Leslar Family. Dan tentu selanjutnya, Persahabat kita lihat juga di sini ada Cidukan, ini vitamin yang sangat luar biasa pada zamannya. Dan tosnya warga konoha pun ini sangat merindukan sekali ya Momen ketika benda lesti dan tentunya papa bi Ini syuting bareng di acara TV Ini kalau nggak salah acara tasbih ya Masya Allah mudah-mudahan sehat terus Bahagia selalu dan semoga selalu bisa Tentunya syuting bareng kita selalu bahagia ketika melihat Idola kesayangan kita pun bahagia Masya Allah Kita lihat juga ya Begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Fikoh Putri Lagi zamannya warga Konoha Gila-gilaan banyak yang kurang tidur Kurang makan termasuk saya Ada juga persahabat Tanggapan dari akun Instagram Leoni2889 Ah jamannya Kang Risol Katanya itu Masya Allah ada juga persilabat tanggapan dari akun Marlina Avanti di saat dimana aku seperti Mbak Kun Kun selalu gantayanagan di jam pocong, cuma tentunya untuk buat cari-cari vitamin, gue jadi kayak orang gila pada masanya, Masya Allah persilabat ya. Tentu ya, support terus Mudah-mudahan semakin kompak, semakin solid untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita juga selalu bahagia dan segala urusan apapun dilancarkan dan dimudahkan. Kita pastinya masih menunggu cedokan lain hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dari informasi di pagi ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.